Jika anda mengalami sakit bahu seperti ini maka video ini cocok untuk anda Halo saya Wardana dari Asah Terapi Jika anda adalah seorang pekerja kantoran yang sering melakukan aktivitas duduk yang lama tanpa diselingi dengan peregangan Maka hampir dipastikan Anda pernah mengalami sakit di bahu yang dekat dengan leher Mungkin sebagian orang yang mengalami sakit di bahu tersebut Pernah melakukan berbagai treatment seperti dipijat Atau bahkan ada yang sampai mengkonsumsi obat-obatan perda sakit namun ternyata belum berhasil mengatasi rasa sakit di bahu tersebut Maka melalui video ini saya akan memberikan tiga gerakan yang efektif untuk meredakan rasa sakit di bahu tersebut Seperti diketahui bahwa kita mempunyai dua otot pendukung pada bahu Yang pertama adalah rhomboid dan latissimus dorsi atau sayap Aktivitas duduk yang lama, terlebih jika kita salah dalam posisi duduk atau aktivitas yang memaksa kepala kita untuk menunduk dalam waktu yang lama seperti memasak, mengetik, atau menulis bisa menyebabkan ketegangan pada otot tromboid kita. Maka saya sangat menyarankan tiga gerakan peregangan untuk melakukan relaksasi pada otot ototromboid kita secara efektif. Lakukan tiga gerakan ini di sela-sela aktivitas keseharian Anda dalam bekerja. Namun, jika dalam waktu tujuh hari rasa sakit pada bahu Anda tidak berkurang, maka sebaiknya Anda segera periksakan diri Anda pada fisioterapis atau dokter terdekat dari lokasi Anda. Nah, seperti apa tiga gerakannya? Ini dia gerakannya. Gerakan yang pertama, silangkan tangan kanan Anda di belakang kepala seperti ini. Lalu, tarik perlahan. Tahan sampai 8 detik. Lepas. Lakukan gerakan tersebut dalam 3 set lalu gerakan yang kedua gerakan yang kedua ketiak anda tangan anda ini rapat dengan ketiak anda seperti ini tarik ke belakang perlahan perlahan ini penampakan dari sampingnya gerakan ini efektif untuk merelaksasi otot tromboid anda Lahan. lakukan gerakan tersebut 10-15 kali dan dilakukan dalam 3 set lalu yang gerakan ketiga hampir mirip dengan gerakan kedua tadi hanya bedanya tangan anda dibentangkan seperti ini membentuk sudut 45 derajat relaksasi, tarik ke belakang seperti ini, tarik ke belakang, tahan, lakukan secara perlahan. Lakukan gerakan yang ketiga tadi, 10-15 kali, dalam 3 set. Gerakan-gerakan tersebut sangat efektif untuk merelaksasi otot tromboid dan otot-otot latissimus dorsi Anda. Nah, itu tadi tiga gerakan peregangan yang sangat efektif untuk merelaksasi otot tromboid dan otot latissimus dorsi Anda. Sekian dari kami, terima kasih. Salam sehat. Asa terapi.